Bapak kita hormati Bapak apa baik-baik Baik, yang tidak sebanyak apa-apa sendiri, siapa yang apa yang tidak itu apa-apa sendiri, yang tidak siapa yang tidak sebanyak apa sendiri, yang siapa yang sebanyak apa bapak sendiri, sebanyak Bapak ini saya, Mereka? Mereka? Oh, Jadi, saya... untuk kita ini ini Tidak boleh, Pak. boleh, Pak. boleh. Pak, orang Bapak Lalu ya. Ini Pak, bapak, bapak. ini ketentuan. Bapak, ini Apa? Pak, jangan marah. Bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Jangan marah. Eh, Hei, ini aparat ini, eh. Pak? Huh? Ini aparat viral, Sini, sini, jangan. Iya. Pak, mentang-mentang, Pak. Jangan gitu, mentang-mentang, ya maaf ya mentang-mentang ya. eh, iya mentang-mentang pak, jangan mentang -mentang, pak. Ayah, itu memang aturan sudah, Pak. Pak. memang Pak? Bukan Pak. Ya. sudah, Tolong ya. Pak. pak. pak. pak. Udah. Udah. dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Ya, dari kota dikasih tahu sebenarnya aturan. Bapak dari Polda lebih tahu mas, aturan. Aturan. Loh, diam. Kami memberi tahu Harga itu Ya I I I I monggo yeah, pak oh, monggo terserah. Oke, Monggo, menapa Pon. mawon. Monggo terserah sampean. Pon. Enake Oke, Monggo, mawon nggih. saya mawon Last